Ya mana, tentunya, sedang Salat Jumat. Persahabat ya Jumat barokah, mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga Leslar idola kesayangan kita selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Amin, ya Robbal 'alamin. Dalam postingan tersebut juga, banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Yani dari akun Instagram. Fitri Handa delapan belas mengatakan dalam kolom komentar aku tahu ini masjid yang dulu biasa aku datangkan jian hehe untuk rumahku sama bilar deket wow <gifat> cute banget ibar sabat ya luar biasa mudah mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan barokah tentunya mudah mudahan saja untuk rangkaian acara idola kita ya pernikah mereka Leslie dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan berikutnya kita lihat juga sebuah uga special banget untuk kita semua yang mana unggahan dari Kak Renzi Lajwardi yang diunggah atau diripost oleh akun algin underscore sahabat underscore les ya fitting terakhir hari ini wow tentunya kita lihat dalam postingan foto ini ini tentunya foto Dedek Lesti, persahabat ya. Tentunya mukanya diedit nih kegesrekan dari kak Renzila Zuardi memang luar biasa membuat kita ketahui bahagia aja nih melihatnya. Tentunya foto cantik anak manis, anak baik diedit seperti ini persahabat ya. Aduh kelakuan nih para gesrek orang-orang terdekat dari Leslan memang luar biasa selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Hingga dalam postingan tersebut banyak tanggapan persahabat ya. Luar biasa dari Farah Fensiani dari akun Instagram Mimin5928 mengatakan dalam kolom komentar Padahal sebelum diedit itu mukanya gadis cantik manis Ada juga caption yang dituliskan persahabat ya oleh Algin sahabat Leslar Di situ tertuliskan editannya gini amat Zenzi serem jadi kayak lihat nenek gayung Wow <laughs> Tentunya di balik editan ini adalah foto cantik, foto manis dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, para kita lihat ada sebuah kabar spesial, tentunya luar biasa. Ini fotonya kapan persahabat ya? Tentunya Bang Mimin juga senang banget melihat foto ini. Senyuman dari idola kita membuat kita semakin bangga dan bahagia padanya. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Postingan tersebut telah diunggah oleh akun L underscore Bilar. Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut. Jangan tanya ini fotonya kapan ya guys. Jujur, gue suka banget dengan foto abang yang ini. Gemes banget woi, Eh, Rizky Bilar. Tentunya para face aja gemes melihatnya persahabat ya. Apalagi Bang Mimit. Selalu senang, selalu suka melihat idola tentunya dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga sahabat Ada sebuah unggahan kita ke passionnya Rizky bilar sahabatnya sepatu yang dipakai semalam ke rumah bos besar Antv pak Otis kita lihat wasabat, ya luar biasa tentunya ini harganya bukan main nih luar biasa mehong persahabat ya kita lihat untuk harga tentunya dibanderol seharga 46.500.000 rupiah. Wow, luar biasa persahabat ya, harga sepatu aja sudah segini. Apalagi tentunya yang lainnya, jam baju hingga celana luar biasa. Memang suatu kebanggaan, alhamdulillah rezeki selalu lancar. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan buat Lesti maupun Rizky pilar Postingan tersebut telah teripos kembali oleh akun sental putih underscore Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Sepatunya si kakak ada tukang pijitnya sekalian kali ya. Biar gak capek gitu. Wow, cute banget persahabat ya. Tentunya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar terus untuk rangkaian pernikahan idola kita. Tetap dukung, tetap support, tetap doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat ada sebuah unggahan. Dari tabloid Nova, persahabat ya? Yang mana tentunya di sini memposting foto dedek Lesti Kejora Dan ada sebuah kalimat Terkadang kamu harus merelakan Seseorang itu pergi Untuk mendapatkan seseorang Yang lebih baik Kuitusnya dedek Lesti, persahabat ya Ada kalimat caption juga Yang dituliskan dalam postingan tersebut Sahabat Nova Kini takdir mempertemukan Lesti Kejora Dengan Rizky Bilar mereka serius dalam hubungannya, hingga kini sedang menuju pernikahan. Siapa nih yang setuju dengan kuetas dari Lesti Kejora? Yuk ungkapkan rasa setujumu lewat like dan komen. bersabat ya, ya, yang setuju dengan kuetas dari Lesti Kejora? Tentunya silahkan komen, like, persahabat ya. Tentunya banyak sekali tanggapan dari para fans, salah satunya dari akun umudafa delapan mengatakan, aku sih yes, luar biasa supportnya persahabatnya, mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap selalu kompak dan solid, mendukung, mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky pilar. Dan mudah-mudahan ada kejutan hari ini persahabatnya di jumpa Barokah ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Tentunya seputar Lesti dan Rizky Pilar. Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.